serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan menarik seputar idola kita Leslor tentunya baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini persahabat, ya kita menemukan vitamin bahagia sekali ya di siang hari ini perhatikan ada video Abang Fatih persahabat, ya? Ini berada di acaranya Teoku Rian dan Ria Ricis Waduh, Masya Allah banget ya, main bareng Bang Dery juga tuh, persahabat ya Kita salvag dengan Abang Fatih Tentu kita salvag dengan outfit yang dipakai hari ini, Masya Allah merek Gucci, persahabat ya merah-merah Ini sih luar biasa, kece banget Hari ini penampilan dari Abang L Hingga banyak sekali bersahabat ya komentar dan respon yang diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari Hakan Yati mengatakan Masya Allah semoga keberkahan rezekinya selalu mengalir berkah barokah Buat leslar dan putra tercintanya Terutama berkah sehat dan kebahagiaan Amin Allahumma amin Masya Allah banget ya selalu menjadi pusat perhatian Abang Fatih Dan kita lihat juga persahabat ya Aduh lagi digendong gendong oleh Bunda Lesti Masya Allah banget hari ini kita dikasih kejutan spesial bahagia vitamin Yang bikin semangat untuk selalu mendukung karya-karya idola saingan kita Ada komentar dari Twinggroves juga persahabat mengatakan Semua mata tertuju padamu Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persahabat dari Alexa 11334 mengatakan di kolom komentar cepat banget perkembangannya, sehat selalu tambah pinter Abang L Masya Allah banget ya tuh Banyak sekali tanggapan dan komentar positif Yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kesayangan kita Dan kita lihat juga bersahabat BBL digendong oleh Tio Kurian Masya Allah banget ya ternyata benar banget Bahwa Abang Fatih selalu menjadi sorotan di setiap acara manapun Kita bangga, kita bahagia sekali Alhamdulillah